Ya, gambar saya dekat Mekah itu masa dekat Jabal Sur. Mana? orang jantan. Dok camah hari, -hari pasal kahwin lah dia. Tahu tak guna menyi jantan. <tos> <tos> <tos> <tos> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK.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 Hari ini hari Jumat ya, saya habis dari sholat Jumat langsung buat video ini cuy Saya spontan aja gitu ya Setelah beberapa lama ya, barusan saya membuat video itu di siang hari cuy Biasanya tuh saya selalu buat video di malam hari Baru kali ini lagi saya membuat video di siang hari cuy Oke seperti biasa kali ini kita akan mereaksi lagi Ustadz favorit kita cuy ya Ustadz Syamsul Debat ya Yang mana videonya saya ambil langsung dari channel Ustadz ya Judulnya adalah Syamsul Debat, Syamsul Debat dan Ira Kasar, apa maksudnya nih? Samsul debat dan Ira Kasar ini kayak bergandengan gitu ya. Pokoknya seperti itulah cuy ya tajuknya. Oke, okay, sebelum kita lanjut, sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah bantu uh, memberikan donasi di apa namanya nih, Super Thanks ya. Terima kasih banyak, dan saya akan kumpulkan itu seperti yang saya cakap di video sebelumnya. Saya akan kumpulkan dan saya akan... Buat konten di bulan suci ramadhan nanti cuy Jadi jangan lupa koran subscribe channel saya yang satu cuy Karena disitu uh, saya membuat konten yang memang gak ada di channel NDTK ini cuy Oke langsung aja jum kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Hakim. Okay. Rabb Bishrahli sadri, wajahirli amri, wahilul awan. Nata lisani yafkahu kauli. Allah syukur kerana Allah swt. Sekalipuji bagi Allah Tuhan selain alam. Salawat dan salam kata Yunyungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Suciapkan bertuan pengusaha. Oh ini kayaknya acaranya bukan di masjid lagi cuy, tapi lebih ke motivasi di sini cuy ya. Bukan ceramah agama full gitu ya, tapi lebih ke ceramah motivasi juga gitu cuy. <tuh>. Kepada Dekan-dekan Pengarah lah Pepegawai Kiri dan kanan Yang pada pada hari ini tuan dan perempuan Dan amatik Allah Sekalian Paling menakutkan Tajuk hari ni Apa tajuknya Jom tanya pakar Apa hal <tun tun tun> kan. Takut nak Saya tanya pakar kan Wah hal pakar Taklah pakar Tapi Sekalian nak tanya Boleh tanya lah kan. Azam Jom. tahun baru 2023. Sedangkan kita oh, dah ini? pun mencecah hari yang ke 18 pada tahun oh, 2023. Video lumayan macam situ ya. Apa-apa pun hari ini adalah hari yang paling uh, Menyeronokkan buat warga UMP pagi ni kan. Oh UMP. Sebab bila hadir ceramah cik. pagi ni maknanya takyah kerja. Ah tak. <coughs> macam itulah hayat dia kan. <coughs> tak adalah saja je, saja je. Tapi sebenarnya ramai oh juga yang risau sebab bila datang sebab dipikir banyaknya kerja tak siap lagi kan. Tapi itulah dia, kerja tak pernah selesai, sentiasa ada tugas-tugasan yang perlu kita laksanakan. Dan bila sebut tentang azam, azam tahun baru kan azam ni merupakan kemahuan, cita-cita, keinginan. Azam tujuan dia sesungguhnya, apa yang kita nak capai. Tujuan. Sebenarnya bila tahun 2023 ni sampai kan Kita macam pengkar-pengkar lagi Pengkar tu tangan tak berapa mahir lagi nak tulis 2022 Tiba-tiba dah 2023 kan, Nak tunjukkan kita ni sibuk lah Sibuk sangat oh, yeah. Dan masuk ]kan, aja pada bulan jen. Januari ni Orang dah mula tanya soalan <laughs> Tahun ni tema kalah apa Dia dah mula tanya lah kan Dan, <laughs> Macam itu sebab Kerempuan saya kata dia Bila dia. bila masa tu cepat berlalu Maknanya apa? Cepat masa berlalu Maknanya Maknanya apa? Bila cepat kita dah mula terasa cepat masa berlalu Maknanya Dah dekat dah nak mati Kematian Dekat sangatlah kita dengan kematian sebenarnya nah, Sebab tanda-tanda tanda-tanda kematian tu sebenarnya kisah yang saya tengok dalam muka kitab muka syafatul kulub daripada Imam Al-Ghazali Nabi Yakub berbuat dengan malaikat maut ada tiga tanda yang aku dah bagi dia kata sebelum nak cabut nyawa kau ni wahai Nabi Yakub dia kata tiga tanda tu apa tiga utusan yang pertama badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah dah mula ya. lu rasa macam tu ha, dah kan saya pergi umrah baru ni saya Sibu balik sebenarnya, baru 2 minggu balik Baru perasan, tiba-tiba rasa Jauh pula sa'i ni Apa sa'i? sayup tengok, oh uh, jauh macam tu Bahanlah berapa kali pergi itu dulu tak adalah rasa jauh sangat Sekarang dah mula rasa jauh, sebab apa? Sebab usia Sebab kita mata, dah makin tua kan? Itu pertama, badan yang tegap sudah mula menjadi lemah Yang kedua, badan yang tegak sudah mula menjadi bongkok dan yang ketiga, rambut yang hitam Sudah mula menjadi putin. putih Dah ada belum tanda tu Dah uban ni ni, dah, dah, dah ubah ada Aduh. Loh, Dah ada standby, by <laughs> Kau Susah pun kan Jadi, hubungnya Nabi pernah ambil satu ranting kayu Nabi tulis dekat, ambil lukis Dekat satu tanah ni Nampak, Nabi buat satu garisan panjang Dan <laughs> Nabi ambil pula Nabi lukis pula satu segi empat tempat Tergantung pada garisan yang panjang tu tergantung segi empat tepat tu. Buat macam ni, kemudian Nabi lukis satu segi empat tepat. Tergantung oh, pada yeah, yeah. garisan yang panjang. Dalam segi empat tepat tu Nabi cakap apa? Ah, dalam tu. Sahabat tanya apa yang kau lukis tu Rasulullah? Maka Nabi memberi gambaran garisan yang panjang tu itulah cita-cita kita cita-cita cita-cita. aku nak saya. buat ini aku nak buat itu aku nak buat ni kau tengoklah nanti hujung tahun rumah aku jadi macam mana kau tengok baju aku tempah hari raya aku tak sama dengan orang lain kau tengok pagi raya nanti kau tengok kereta aku tu aku dah bersambit lun kau tengok kereta apa nak bawa. kau tunggu dia kata kan dia punya cita-cita banyak manusia memang macam tu cita-cita banyak tapi yang dia terlupa yang segi empat tepat tadi. Sebab umur kita setakat tu je. Dalam ha. segi empat tepat tu je umur kita. Dan bila Nabi Duker cakap-cakap -caka tu. Yang cakap contoh-contoh dalam tu. Itulah ujian dan dugaan dalam kehidupan kita. Disebabkan ujian dan dugaan yang banyak tu nyebabkan. Dah bulan 12. Lah, dah bulan 1. Benar-benar cuy. Akhir-akhir ya. uh, ini cepat banget gitu ya. Contoh hari Jumat gitu ya. Saya baru perasan Kayak baru kemarin gitu Salat Jumat ini Salat Jumat lagi gitu Cepat banget gitu waktu berlalu Macam baru semalamnya Macam baru hari itu kita kaya Dah nak puasa balik lah. Itulah Sebabkan oleh ujian dan dugaan Cantik dipandang bulan mengambang Bulan mengambang Tau orang awan. Kalau dah hidup namanya orang Tentu tak lari daripada ujian dan dugaan sama enggak ada hujan dan dugaan? Masalah suami kan? Eh? Masalah suami tak bertanggungjawab. Kan? Masalah isteri yang gemar post semua dekat dalam media sosial. Posh, kan? Sul-sul. Aku juga yang kena kan Betul, saya share, saya tunjuk Saya tunjuk kat semua orang, saya kata macam mana Saya pun kena, Abang Samsu kau-kau pun kena Budak ni pun Kalau kau tengok yang benda sushi, cubalah Jangan salah tag Oh, ini Ini Ini Ini, ini, ini, ini, uh, ini kasus yang beberapa Ini beberapa Bulan yang lalu ke, atau beberapa Minggu, ini baru beberapa minggu ke yang uh, Ustaz apa Ustaz lagi uh, Syamsul Yusof gitu ya yang apa poligamika atau bagaimana gitu kasus pokoknya ada kasus yang viral gitu Syamsul <tos> <tos> Cek ya, betul-betul <tos> ni kawan siapa? Nga. Lagi satu lagi pengajaran ni yang paling besar dalam peristiwa tu Ter tu gangjaklah Syamsul Yusof dengan putri Sarah eh. ni kan? Tidak salah Putri Sarah Janganlah kita jadi macam orang yang faham sangat masalah mahatangga dia Betul-betul Semua berubut-ubut nak bagi komen apa hal Macam mahatangga kau tak ada masalah Betul-betul sekali Kan? Kalau suami kau sekejap mancing-kejap mancing-kejap mancing, jat mancing, jat mancing <laughs> kat gambang ni <laughs> <dia, laughs> kau tak tahu Mancing Mancing Kan? Itu pun ada isu je tak tak? Isu mahatangga ni adakah semudah suami tak tanggungjawab Isteri ni baik Tak semudah tu Dia complicated Betul betul. Dalam rumah tangga mesti ada sumbangan masing-masing. Dia mungkin dah tak bercakap. Dan masing-masing tak ada mungkin salah seorang tak ada usaha nak improvekan keadaan tu, mungkin macam tu kan? Isu rumah tangga ni banyak. Saya yang mengadap saya jumpa saya ya Allah banyak betul. Tu pula cerita suami <tuh>. macam saya yang paling banyak saya dapat suami macam tak sedekah dengan isteri. Bijak kali nak berhubungan. macam tak sedekah. Banyak. Hmm. Ya, dalam isu dalam bilik ni kan ha, orang lelaki macam minta sedekah ha, orang aduh tension itu yang ramai lepas tu terbabit yelah mungkin orang perempuan pada pandangan orang perempuan yang kadang-kadang ambil keringan benda tu ada setengah orang perempuan lah suami mulalah cari alternatif itu isu dia masalah dia ha, alternatif tu kalau yang halal apa yang haram hmm. pergi Thailand pergi Mahurud <laughs> itu banyak lagi isu sebenarnya. Itu belum isu lagi orang ketiga masuk campur. Ah. Saya handle ada satu kes ni. Bapa mentua memang daripada awal kacau rumah tangga anak dengan dengan menantunya ni. Anak buah anak dia anak perempuan, menantunya lelaki. Yang lelaki ni mengadu kat saya. Lepas tu sampai ke pejabat agama. Bila ayah marah anak, bapa mentua baking jangan cucu aku tu kacau, kacau, kacau, kacau, akhirnya dia kata kalau kau ni dia dengan anak perempuan ni hajat di hati ayah ni nak sangatlah sebelum ayah lelapkan mata kau bercerai lah dengan lelaki kau bayangkan seorang so, bapak boleh buat macam tu kan? sedangkan bidu ni baksin dilarang semua sekali kita ni mohon cerai dengan perempuan ingat tu dilarang semua sekali melainkan oleh sebab-sebab yang diizinkan Sebab salah satu sebab yang diizinkan... ...buka dekat belakang sijil nikah kita tu. Ada lafaz taklik tu kan. Sekiranya, sekiranya, sekiranya, sekiranya, sekiranya apa. Ha, yang itu boleh. Tapi kalau sesaja cerai tak boleh. Haram bau syurga. Bayangkan. Nak bau syurga tu pula... ...500 tahun perjalanan. Tidak gampang ternyata Cik ya. Tapi di luar sana banyak ya. Menggampangkan yang namanya... ...cerai gitu. Saya tak faham lah Cik. Tapi... Yang saya lihat eh, yang agamanya juga bagus kita Dah terbau dah saya Bahu pingsan, bau pingsan. Jadi azam tahun baru yang pertama Taat perintah suami <laughs> Kan Yang suami pula taat perintah isteri ya kan? Tak adalah Kita berusaha untuk improve Itu yang sebenarnya lebih baik That Untuk improve ke yeah. hubungan kita anta satu dengan yang lain kan jadikan Percintaan suami isteri tu lebih menarik hmm macam tu kan. sibuk jadi jururawat kan contoh kan kerja shift kan nah, tapi bila ada masa tu kan duduk bersama Oh maaf ini tahu, tempat ustaz ini di ini ya jururawat gitu ya atau apa sih yang disinggung tadi Kayak google loading tadi di situ sih kita ulang. Bu oh, jadi jururawat kan? Ah jururawat betul. <laughs> Contoh kan kerja shift kan? Oh, iya, ah, tapi bila ada Bagi masa tu kan jururawat tu duduk ba minta maaf tau. Saya ni kerja dah la shift selalu abaikan abang. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Lah sayang. <laughs> saya kerja kan. Oh <laughs> nampak drama sangat. <laughs> ia tadi ni, ni saya juga betul kadang-kadang kita kita communicate kan benda tu supaya benda tu di di difahami ha faham ha macam itulah jadi kita dalam rumah tangga ni itulah orang lelaki kena ingat lelaki dengan perempuan lelaki menurut ulama terdahulu lelaki ni ibarat tulang yang lurus perempuan pula ibarat tulang yang bengkok sampai bila-bila pun lelaki tidak akan mampu meluruskan ke itu maka lelaki lah kena menyesuaikan diri dengan kebengkokkan itu membengkokkan dirinya bersama dengan wanita itu orang perempuan ni macam mana pun awak ni tak faham saya memang perempuan takkan faham lelaki betul, betul betul kan seperti mana orang lelaki pun walaupun tak faham cubalah faham cubalah Pasal faham perempuan itu. ni makhluk yang unik <laughs> kalau dia kata tak nak maknanya dia nak <laughs> kalau dia kata nak tak semestinya dia nak ha. pening mana eh. penuh tanda tanya ya. Terus gitu, ya. sebab kena faham kan? jom kita makan ikut abang lah ikut abang lah jolah kita makan kat ni makan ayam goreng kan? ikut lah makan ayam tak makan ke minum je lepas tu makan makan makan abang tak makan tak takpe ke bubur ke pe Biasanya perempuan seperti itu ada maunya, cuy. Atau lagi lagi mood atau gimana gitu. Kalau saya itu di posisi seperti itu, seperti suami, aduh, harus tahan emosi gitu ya. Nggak ada salah, nggak ada apa gitu, tiba-tiba. Eh, apa namanya diperlakukan seperti itu, aduh. Sampai keumahan. Iya. Hal ini nasi pun saya tak kasih. Aku dah tanya kau Kau nak makan apa Apa masalah kau ni kan, Itu lah perempuan Sudah ditawar. Itu lah perempuan Itu makluman Dia punya unik dia tu kan ha. Dia saja tunggu dah sampai rumah Supaya kita dah tak boleh buat apa-apa Supaya kau macam Harus merasa punya... bersalah gitu. Aku kau nak aku buat apa ni ah, Macam tu lah ah. Dia sampai cakap, Macam tu ah. lah ah. kan? Tapi itulah Dalam rumah tangga Tiga perkara Pertama Nak selamat, nak bahagia, kena ikut syariat, ikut paturan ha, syariat Islam. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan tu proses berterusan. Ya, aku tak faham tu lah ke jantan, ni tak pernah dia nak tau. Lelaki kan? pun sama, aku dah berpuluh-puluh tahun, pening aku bini aku, apa dia nak pun aku tak tahu. Tu berterusan sebenarnya memang kita takkan faham. Lepas tu bila bermenika usia berubah pula keinginan dia. Betul? Oleh lelaki, lagi tinggi usia lagi lain keinginan dia. Lagi lain. <SILENCES> lagi lain. Lagi ha, betul? So perempuan kena aware. Dia macam ni, graf orang perempuan dia macam ni. Dengan lelaki dia macam ni. Ha, keinginan. Oh, buat kena ah. Besok ah. Lain kali lah. Ha. Ah. Orang, orang perempuan. <SILENCES> wala oh, laki nau nau nau nau nau sekarang sekarang ha ada lelaki dia macam tu lelaki dia tu ha dia lelaki dia macam tu ha, ha, eh? ha yang paham paham kau tanyalah kawan-kawan malalah cerita kan ada dia ambil apa ye apa ye apa, apa, apa. Sekarang, sekarang, dan yang ketiga tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain ha oh, jangan banding-bandingkan cuba kau tengok istri orang. isteri orang isteri suami di balik dia berlari tau berlari dipeluk suami dia kau kayu batu tunggul kan abang rumah dia rumah banggur lah kita rumah flat nak lari ke mana Betul. abang masuk dah nampak saya abang nak saya lari sepanjang koridor itu. kan jangan kau banding keadaan tak sama kan jadi tuan-tuan dah mulai ni sebenarnya Sudah yang mulai. paling penting sehari dekat dalam tahun 2023 dan ke atas ni onwards kita perlu mampu Memotivasikan diri kita Bayangkan itu perempuan Lari Kita kena jana ilmu sebanyak-banyaknya dalam diri kita Sebab dikatakan 2023 ni merupakan tahun yang mencabar Tengok aja tahun 2022 Tahun 2021 Bila datangnya Covid kan Alah ilah oh, ilallah Oh uh, hara Kan Orang yang hilang kerja berapa ramai Ada seorang kawan apa, Anak kawan saya Dia interview dah lulus Dia dapat jadi pilot Ush. Dia dapat jadi pilot untuk syarikat yang warna merah tu Yang tambah murah tu Saya tak nak sebut macam nama dia Sebab dia tak tajuk macam hari <laughs> ni Jadi dia dapat interview dah lulus Dia dapat pilot Dia dah berhenti kerja Esok tu mula Kerajaan istiharkan PKP Oh, kasihan. Dan 2 tahun dia tak ada kerja Dan dia dah berhenti kerja yang lama Itu isu dia Bayangkan Kan. lepas tu, ada juga orang yang kebanyakan yang boleh survive, orang yang menggunakan akalnya, kan cari peluang-peluang, create kan. macam saya lah, sebagai penceramah opening ke dah biasa camah fizikal, tiba-tiba nak camah online, kalau saya kata, minta maaf saya tak camah online, saya camah fizikal ni maka 2 tahun lah, samsurbat jadi tak relevan, betul, betul. kan orang tak boleh dengar dah camah saya, masa tu lah kelangkabut, ya, kan. kita tak biasa pasang, kita pasang sendiri, cari stand pasang Sri kita on kita belagik macam tu lah kita on kita lagi semula itulah camera call itulah camera live Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan semua sihat semua bla bla bla 2 jam mengucam camera tak on Camah untuk Kementerian Pengajian Tinggi Universiti Kebangsaan Malaysia apa tak start lagi semusul lepas tu PA pula kot PA telefon pula Miss call kita tak nampak kita bercakap 2 jam baik petang tu oh, kosong, kamera, ulang balik camah belakang, yang sama ke. tajuk yang sama dalam suasana yang berbeza <laughs> petang tu macam suasana pengumuman nak puasa hari ni sudah tamut ya cabaran, beda, lepas gitu. tu boleh cerita lagi lain masalah lain kan signal tak berapa kuat <laughs> maka hang tiba-tiba kan tak bergerak, ada gambar keras je Anak-anak PDPR -anak problem, betul, ujian, mana kita banyak belajar lah, so gunakan akal kita. Ada orang yang mau timbang ada orang, dia pilot, sudahnya dia viral, dia punya perniagaan tu, nasi lemak pilot, nasi lemak. viral, dengan pakaian pilot dia apa semua tu, dengan cap dia tu, dia buka kedai, ramai orang datang. Sebab menggunakan akal fikiran kita. Sebab orang yang bijak akan secara nampak jalan pada setiap masalah oh, bukan nampak masa. Memang ada itu. Saya perlu tahu itu. Rumah makan yang memang apa berkostum pilot kita. Alah pada setiap jalan. Itu nah, dia. Jadi alhamdulillah so kita kena gunakan akal. Tu sebabnya disebutkan kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik saya tahu tak sempat salin, saya sekali kepada tak salin tu pun saya faham sebab dia sedara dengan Abu Hurairah Abu Hurairah tu dia hafal terus apa Nabi sebut Asik. jadi saya faham eh? tak perlu salin, tak takpe okay? iaitu kekayaan yang paling besar adalah akal, akal. kemiskinan yang paling besar adalah bodoh keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri dan semulai-mulai perbuatan adalah akhlak yang baik nampak macam mana? hidup kita memang macam tu dapat datang khusus hari ni rasa lega sangat tak payah menghadap bos ha contohlah kan ada yang munyah tengok aku cakap mahal aku cakap tengok wayang aku buat macam solo sangat macam tu kan macam tu dah, tapi betul lah, tapi kena sebenarnya ya, yang paling penting yang ilmu dia tu, yang kita nak ambil rumah yang lapang, sabar sabar ni pula ada tiga, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, sabar untuk taat perintah Allah, dan ketiga sabar dengan ujian dan dugaan, yang Tuhan nak bagi kena sabar sabar macam-macam yang ketiga, pakaian yang cantik Ada kah baju kuruk, baju korporan tak, maksud pakaian cantik ni adalah, akhlak yang baik, sekali lagi akhlak dan begitu juga yang keempat pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan yang tinggi kena belajar, cantik teluk pantainya nyelandai, tambah perahu tepi kuala biarlah buruk kain yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada kena belajar jadi, kalau dalam bab tahun 2023 ini, perkara yang paling asas kalau kita tengok berdasarkan kepada pemerintahan uh, pemerintah kita sekarang ini yang amat berhormat, Perdana Menteri menekankan daripada aspek integriti Baru-baru ni Tuhan tunjukkan Pilihan raya yang paling unik sekali Dia pangkah ni sebab tak nak dia ni Dia pangkah ni sebab tak nak dia ni Dua-dua dapat Itu yang unik tu kan Dia beli barang ni sebab dia tanah ni Tak tahu pula dapat free gift Macam tu lah Jadi macam tu lah tuan-tuan Tapi apa pun dah sudah-sudah tak sah Ini masa kita bekerja Bekerja betul-betul Bekerja betul-betul Dan Cabaran ini adalah integriti Integriti ini apa? Integriti ini adalah Merupakan semua perkara, perkara yang baik Kejujuran, ketulusan, kekukuhan, keutuhan Itu adalah integriti Integriti ini berasal pekat, daripada istilah Engineering, kejuruteraan, binaan bangunan Integral, iaitu kekukuhan, struktur binaan Jadi sekarang kita nak kukuhkan organisasi kita dengan integriti rupanya dalam Islam dah lama ajar dah, Nabi beritahu apa Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna oh, itu Islam punya standard, baik, teliti sempurna, tapi kenapa kita dekat tempat kerja kita, kadang, ada orang cincai-cincai, buat sekadaran lepas tu asbol asabulis lepas tu benda tak, tak sempurna, sengit-sengit Contoh macam kontraktor lah. Kontraktor kan. Kita sampai buat rumah pun kita cakap. Kontraktor Melayu macam tu ha. Ayat dia. Kontraktor Melayu macam tu lah. Ayat tu yang tak sedap. Mungkin betul lah Melayu. Sebab kalau kontraktor Melayu Islam. Tak sepatutnya macam tu. Sebab standard ni mesti yang terbaik. Sebab dijaga Kualiti dia. Output dia mesti yang terbaik. Bukan hanya sekadar janji ada. Kan. Saya, saya suruh kontraktor tu buat kat rumah saya tu. buat Buat bumbung. Dia tebuk kan yang ada Dia punya tu nak lekatkan dekat dia punya tiang tu kan yeah, yeah, yeah. Dia nak tebuk lubang dulu Steady dia Tebuk lubang dulu Sudahnya tak tepat ha, Sudahnya tebuk lubang lain Bagi tepat dengan tu Berapa kali tebuk lubang Sudahnya tu Macam mana? Nyalur lubang takpe Tutup dengan skru Tutup dengan skru Bila hujan lebat Menitik-nitik air kan? Lepas tu satu gata tempat laluan air kan. Kebetulan dah pasang gata tu hujan lebat wah oh, bagus ni boleh kita test tengok air ni mana hebat gila bergata tu sebab apa air tak turun pergi mana air tu telan terus air tu rupanya bertakung kat tengah menampung dia bertakung kat tengah tu takpe Zat senang ni dia tabuk tengah tu dia hantar majiran ustaz <laughs> pinjang lah orang sebelah Zat astagfirullahalazim kau jangan buat kerja macam ni saya kata sebab kau tengok rumah Cina depan tu? depan tu kebetulan jadiran saya ni bangsa Cina tengok depan ada tak ada buat macam kau tabuk kat tengah tengok Tak ada kan. Takkan aku nak ajar kau. Pakailah penimbang air tu. Supaya dia senget sikit. Turunlah air. Betul. Takkan tu pun aku nak ajar kau. Aku background law tu. Oh ya. Yeah, yeah. so, dia pun buat. Dia pun condong. Dia tak pakai penimbang air pun. dia Condong sikit. Dah macam gelongso. Enggak-enggak. <tuh> <tuh> <tuh> masa sih. Ada tukang yang enggak paham gitu. Enggak pakai timbangan air seperti itu. ya. Eh? Kemiringannya. Aku bisa biasa lurus gitu. Kanina juga. Betullah dia keadaan dia kan. Tapi tak semua, tak semua. Waktu saya jadi host untuk program rencangan Bersamamu. Bersamamu untuk bantu uh, apa untuk orang susah bersama Yayasan Budie Islam Malaysia dengan TV Hijrah. Kita masa tu kita repair rumah orang susah. Bermula kita buat di Johor. Eh sorry buat di Negeri Sembilan, buat di Rantau, hmm. di Jelebu. Rantau satu rumah Segemban, rumah arwah Hamran Tompel dengan uh, di Jelebu kemudian selesai tiga tu selama selesai dalam tempoh 2-3 minggu dah siap okay, kita dah pergi pula ya? ke Pontian Pontian ada dua rumah selesai Pontian kita pergi ke Rompin uh, Rompin paham lepas tu kita pergi ke Perak seriskan nak kita buat kat botol botol kiri, botol kanan dengan satu lagi dekat Kuala Kangsar. lepas tu kita buat uh, dekat Rompin tu yang orang kampung ambil gambar tu ambil gambar yang makcik belakang tu orang tengah senyap ambil gambar tiba dia bersuara tu free size <laughs> aku kata aku pahal pulak freesize untuk tua ni semua free pandang style. lah jangan <laughs> pulak freesize lah makcik alah yang macam ni macam ni tu freestyle makcik oh <laughs> lakar betul makcik tu mata tu kelak. masa tu freesize yang depan tu dah lah lebar kecil hati tu <laughs> orang oh, nak freesize macam mana berkena dengan maghah Keadaan dia. Tersinggung kan? dia Jadi masa yang buat tu Yang kontraktor hmm. tu Nanti boleh tengok balik Dekat dalam YouTube Boleh tengok rancangan tu Rancangan My House M-I-H-A-U-S My House, house. Maknanya harta Asnaf untuk semua Macam tu lah kan Jadi bila dia buat tu Ada yang kita bila dah Dia dia akan tunjuk sebelum dan selepas Dia akan zoom cepat tau Dia zoom cepat tu Maksudnya teruk tu Quality ke hmm? Lepas tu kan, Kita pakai drone kan cepat cepat, cepat. Ui banyak masalah Dekat Perak antara kontraktor kita yang terbaik DJ Lebo tu pun okey, Kualiti dia, dia buat dia jaga betul Malahan yang Perak tu Siap tambah duit dia sendiri Sebab dia tak nak kira dia nak buat Dia nak make sure wow. Yang hasil Karan tu baik Dah habis tu siap sedekah lagi kat tuan rumah tu Bagi pinggan mangkuk Bagi set dapur Semua dia bagi Macam tu lah kan ha, Jadi Kita boleh nampak kualiti sebenarnya tu Sebabnya kita kena ubah ni nah, Orang Melayu ni malas Apa pula Kau Ada je orang Melayu rajin Aduh Melayu berjaya. Orang Melayu ni memang selera tak, ada kemas okey je. Tengok ah, oh, kemas-kemas semua. Kan? Tengok tu ah, yang pakai uniform, orang pakai nampak. Kalau yang sister tu apa materen, materen ni eh? yang warna oh, no, biru yo. Sekarang yang atas tu dah tak ada eh. Oh tak ada dah. Eh? Oh, kenapa ah? Pakai tudung dekat atas tak boleh. Oh tak boleh oh. pakai tudung lagi ah? Oh, orang muslim je pakai. Oh, okey okey okey. Hmm. Sekarang ni nurse pun dia dah ilmu dia kan. Communication skill dia dulu orang takut dengan nurse ni. Nurse. Ah uh, salam assalamualaikum Kak sebelum kau kahwin tadi. Apa di anu Nurse kain ni tempatnya di mana ya? Perawat nurse apa? Nurse pun dia dah ilmu dia kan. Communication skill dia dulu orang takut dengan nurse ni. Assalamualaikum assalamualaikum kak sebelum kau kawinlah bang kau rumah ganggotuk juga garang ya dulu orang kat hospital tak berani we ganggang kan benar-benar kan dulu itu suster-suster banyak yang pakai kayak macam ni je pakai jilbab tapi pakai begini juga apa namanya itu yang kayak topi-topi sus apa yang digunakan suster gitu apa ni? Nurse-nurse ni, dulu lah dulu Sekarang, oh ya Allah, dengan Pakcik, kita nak pakai injection tak? Hmm? Pakai injection hmm, Sakit tak sakit? Janji dulu, janji Saya janji, tak sakit Okay? Bismillah, Pakcik pan nampak lain eh, pan nampak lain Bismillah, ala ala ala, ada sikit je Zab, Dah sudah ha. Pakcik okey tak? Okay. Yang sebelah tu, kata sebelah Kau tolonglah injet aku, bayangkan dia punya Seronok tengok kat sebelah kena injet kemarin Aja tu. Sebab komunikasi. Dulu dah ada. Dulu garang. Weh. Kena marah kat hospital ni. Sekarang dah berubah. Semua dah ada ilmu. Berubah. menjadi lebih baik lagi. Yeah, yeah. Itu keadaannya. Kan? Ha, tengok yang apa dari segi, datang lewat. Tak ada lagi dah. Kalau dulu kita lewat, datang. Sekarang kita datang awal. Alasan-alasan tu tak mau dengar lah. Lewat-lewat lah. Kenapa tak lewat? Nah, tak nak sekolah. Habis orang lain ni memang tak, tak beranak semua. Memang anak ni semua tak sekolah ni. Kau kau je anak yang sekolah. Tak adahlah. Anak saya ramai. Anak dia pun ramai juga tapi dia sistem kan. Ada ada member saya seorang dekat Kuala Lipis ni. Member sama belajar tu. Lipis. Dia bangun setiap pagi 4:30 pagi dia bangun. Sebab apa? Dia nak masak dulu untuk anak-anak dia. Jadi bila pergi sekolah, anak dia tak boleh makan makanan dekat kantin tu. Ya Allah, sunoknya. Suami pun dapat. Ah, bayangan ah. jadi bukan alasan untuk kita bangun lewat untuk pergi lewat pergi kerja kan bukan tak tahu ada je ni bekerja tu sebabnya mana yang bekerja bahagian HR human resource tak, tak, tak mengaku dah bahagian human resource kan aku tangkap kan aku sorang je sekarang matilah aku kena bahan tak ada saya tanya je mana bahagian human resource Takut. bahagian bahagian semua manusia mana semua. Oh, tiga. Ha, ni, ni. Ha, nampak? Untuk UMP punyekah? Oh, ha, UMP. Nanyalah dia orang Yang datang minta. Semua okey. Sehat semua. Yang dapat kerja tu semua sehat. Tak ada datang jantung lubang ke. Tak ada. <stutuk> kan? Betul tak? Kebanyakannya semua sihat dengan uh, dia punya medical check-up. Semua dah siap. Laporan semua okey. X-ray dia okey. Tak ada pun tulang berpintal. Tak ada. Tapi bila kejelan sebenarnya cuba tengok kebanyakan yang berumur 30 tahun dan ke bawah pekerja yang 30 tahun ke bawah paling ramai MC. MC. Paling ramai beralasan tak dapat datang kerja. Ha, orang-orang lama kalau dia tak datang kerja pun kalau izin, dia datang ya, kalau dia nak ke check up, kan izin. dia ada rutin check up tu, dia kata saya masuk lambat esok ya eh, tuan, saya ada check up. Ha, dia check up pagi tengah hari masuk. Yeah. Izin, ha. Staff izin. saya je. dulu. Saya ajar dia macam mana Bawa kes mahkamah Lagi teruk pada kes bunuh Sampai ke petang Kau tak balik penjabat Kau bawa kes bunuh ke apa Kan saya ajar dulu Bawa kes kes parking je. Kes saman parking Kes orang meniaga Tak ada lesen Itu je saya ajar dulu Kan kes duang undang tanah Sikit-sikit Binaan bangunan Tanpa kebenaran Ubah suai bangunan Tak ada lah sampai tahap Kes bunuh Yang kau sampai petang Tak balik apa hal Haa merah tak ada jawab Yang seorang tu Kejap-jap MC Kejap-jap MC, MC. Kan? buah pinggang bergali buntah darah tak berhenti macam-macam macam-macam staff ni yang muda-muda ni Dan tu sebabnya saya dulu waktu kerja jadi pegawai saya, undang. saya bincang dengan bos saya semua jawatan wajib lari dekat padang semua jawatan walaupun dia pembantu takbir kena lari pengarah akaun lari pengarah undang lari dulu lari dekat padang 2 round sebab dia kata semua sehat kan suruh lari Ha. Dah siap ambulans dah kat tepi tu Ambulans dah siap buka pintu dah Yang seorang tu baru lagi Rauh pertama dia sendiri masuk ambulans Setelah-setelah tak tahan dah Tapi bagus kalau ada sistem seperti itu cik, Sebab di uh, Disambil apa namanya Bekerja ada olahraga juga gitu ya Ya lah kan kalau ikutkan sihat Kan Ya yeah, Betul Kena buat macam tu Sebab fitness kan yang seorang tu pula kejap-kejap cuti apa meninggal meninggal meninggal meninggal bapa meninggal mak meninggal adik meninggal ni meninggal memang kalau bahagian HLKG balik tu memang tragis sebetul lah sebab menurut salah silah tu dia lah satu-satu waris yang tinggal dalam keluarga tu <laughs> dah tak ada siapa dah habis semua meninggal lah dari kesusuan itu habis lah susun-susun galuh keluarga tu, tu habis lah tetangga meninggal lepas tu dah jiran meninggal cuti juga itulah hmm. keadaan ni kita kena ubah no, tu, dengan disiplin yeah? dan begitu juga kan, kalau kita tengok daripada <laughs> aspek <laughs> apa? daripada aspek uh, <laughs> disiplin juga kita tengok dari segi kualiti kerja yang kita hasilkan yeah? kalau tengok integriti ni the state of being whole and undivided pun kena hati-hati yes. jangan terlibat dengan benda-benda yang menyalahi undang-undang jangan tipu claim jangan tipu overtime overtime claim ni dia bukannya menambah pendapatan Dia hanya cover balik Apa yang kita dah belanjakan Mileage kan? Jangan tipu claim mileage. mileage Kenapa awak pergi Kursus yang sama dengan dia Tapi claim awak berbeza Kita pun marah Macam duit mak ayah kau Sebab bukan duit mak ayah dia lah Dia tanya Kalau duit mak ayah dia Dia tak tanya lah Tak apa Ikhlas eh, je Tapi duit ni Duit universiti Ataupun duit organisasi kan, duit kerajaan ni yang kita claim ni kalau bukan hak kita, dia jadi dah raking ah, parah. orang yang membenarkan dia akan kena tu yang saya kena dulu waktu satu ketika dulu <laughs> kan, saya berceramah, dia bagi saya envelope dah habis ceramah tu, ni Ustaz, ya Allah berat Alhamdulillah Ustaz, dah seki cash <coughs> saya pun, wah sampai, saya pun cakap dengan dengan driver saya, wuih berhenti dekat bank Islam tak aku nak bank in sebab, saya tak biasa pegang duit banyak sebab orang perempuan boleh bawa dia kalau cium tangan tu baru belerang kan? <SILENCES> dapat duit ke tadi? tahu dia wah, tu yang tak boleh tu saya pun <SILENCES> baru belerang Imaginasi seperti itu Cik Kalau Coba bayangkan Cik Kalau ada perempuan seperti itu Menceritakan tentang suami Isteri yang <laughs> Suaminya baru dapat duit gitu, Dapat <laughs> Tercium bau gitu Saya sesuka Apa Yang ini Cik Ya Allah beratnya ya. Alhamdulillah start the ski cash Ya yes. Saya pun Wah Sampai Saya pun cakap dengan Dengan driver saya Wih berhenti dekat bank slum Tak pun nak bank in <laughs> Sebab like. saya tak biasa pegang duit banyak sebab orang pun beli baru. Dia kalau cium tangan tu baru boleh rang tu. Dapat duit macam 1000. Mu tu yang dah beli tu. Saya pun pergilah dekat Bank Islam tu ter -ter -ter -ter mama -mama masuk ter tetap maksimum. Saya dengan mama-mamai masuk ter tetap eh maksimum 20 78000. Tengok dalam ni berapa ikat lagi tak masuk ni. Ui berapa dah bayar aku ni? Masuk-masuk-masuk-masuk Dua-tiga kali belakang tu dah bising lah Buat hmm. tu panjang tak habis-habis masuk duit Akhirnya total RM30,000 Satu cerama RM30,000 satu cerama Saya tak tahulah hari ni bayar apa, -apa tapi RM30,000 satu cerama saya pun masuk dalam kereta saya cakap dengan driver saya wih, RM30,000 dia, dia bayar aku oh, bonus, bonus, bonus dia itu. lepas tu tak sampai eh? telefon bunyi ala assalamualaikum tuan minta maaf tuan salah sampul <laughs> salah sampul dia, dia, dia, dia dia bahagian kewangan bagi duit dekat dia nak ambil ni duit penceramah semuanya dalam ni duit penceramah semuanya dalam ni bukan maknanya semuanya duit penceramah Ha, lepas tu rupanya duit catering tak bayar lagi Kemah yang kat luar Di luar dewan tu tak bayar lagi Lepas tu penceramah dua slot sebelum saya tu pun tak bayar lagi Semua dalam tu Maksudnya itu Apa nama ini dana Ini dana duit Di apa namanya Di program gitu Program ceramah gitu Entah itu di cateringnya lah Entah itu di apa namanya makan atau Kan ceramahnya ada dua lagi katanya gitu jadi dia kata Lepas tu saya ni minggu oh. Dia kata Tuan nanti Tuan kena, kena Return balik kat saya Eh ada eh, Adakah setima tadi Jangan tuan Mati saya kena Search ni tuan Dia kata Jatuh. Saya kata Dia kata Suruh tolak daripada apa Yang ni orang bayar Tunggu cu 30 ribu itu Berapa ya Satu Aduh Itu kalau mau dihitung Itu harus pakai Kalkulator sih Atau 30 ribu itu bayangkan itu berapa berapa puluh juta itu ini oh. saya kata tak apa macam ni jangan macam tu nanti dia segi audit tak elok tak cantik jadi saya akan pulang semua nanti kau bank in balik dekat aku ni berapa yang patut aku dapat haa okey okey okey tuan memang kecoh juga lah masa tu dalam bayangan kena secas 30 ribu gila ke kan kesian dengan saya ni jadi berbual <tuk> macam takde je tu jangan tuan jangan tuan saya kalau orang telefon saya lah sebelum ceramah Memang sejenis gua Alhamdulillah Assalamualaikum SD kat mana sekarang SD? SD sama serbat lah Bukan statutory declaration lah Eh serbat SD kat mana sekarang? Uh, kenapa eh? Iyalah sekarang kita kat program ka Eh bukan batalkah program tu Jangan tuan jangan Kau dah ramai dah ni jangan, <allegüss> Ada siapa tak beritahu saya semalam Program tu batal Jangan tuan-tuan penuh dah diwan ni tuan bos-bos saya semua dah datang tadi. Setiap meja e seorang ya. Dia tak perhatikan dah tak fikir lah kan. Dia tak tahu saya bergurau. Saya memang buat bergurau tak tahu kenapa dia. Saya kena kesal lah dengan sikap saya suka bergurau yeah. Tapi betul kan. Bila-bila bergurau tu dia kuranglah sikit stres kita kan. Ah, Tapi macam datang saya saya ingat lepas saya datang dekat sini Uh, dekat blok sana untuk student masa tu suara saya tak ada suara saya serak serak kan saya cakap ok, salam alaikum hari ni siamah jangan betul kan memang suara saya <tuk> macam tu lah suara saya tapi sebab memang saya siamah hari-hari yang betul hari-hari ya. siamah -hari tiga kali dalam satu Aduh, lima hari 5 hari pahang Pake gila betul siamah kat pahang hari-hari <tuk> hmm. tapi lah bagus lah buat maka makan kat pahang pun best-best kan <tuk> Jambantori. Apa jambantori? Apa? Jambantori itu makanan. Apa ustaz tadi bilang makanan? Jamban kan? Bis bis. Jambantori. Apa jambantori? Ini oh di park. Ini ustaz ada di Pahang gitu ya. Semalam dekat Bera Selaluk aku ber makan ikan bau gulai dengan ayam gulai. Allahu oh, oh, oh, akbar. Oh. Macam mana nak diet? <coughs> Lupakalah diet tahun ni kan. Hmm. Taulah. Hai, kan gulai. Bau <coughs> murah gitu kan. Macam okay lah Tak ada tuan, tuan. makan aja. ni hmm. hari ni pun macam tu saya rasa. Lepas ni jangan mesti. Kampatin mesti ada. <coughs> Hmm. tapi saya suka yang goreng tau <laughs> <laughs> ni kalau macam Mahni sebut dia bukan dia nak sangat pun tapi biasanya dapat <laughs> <laughs> Aduh, iya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> air pun tak dapat macam sekarang <laughs> jadi apapun apapun, eh? apapun kita ni saya dah minum dua kali Ustaz <laughs> dulu Untuk berjaya lah kan Untuk berjaya Untuk berjaya Kita tak boleh ngelak Kita tak boleh ngelak Apa nilai-nilai murni kita kena terapkan Sebagai orang yang berintegriti Pertama Jujur Kejujuran kena ada Apa itu? UMP? Memang saja tukar kau <laughs> Jadi dah boring tu UMP pekan, pekan. <laughs> nah, Yang pertama kita kena jujur Jangan kita menipu Kan, dalam kerja kita tugas kita kita jangan tipu saya sebab bila kita menipu kita tak amanah bila menipu tu banyak-banyak benda-benda yang tak elok dalam diri kita tu sebabnya kadang ada orang detention bila dia bekerja kan bila oh, terima kasih terima kasih oh, kan saya cakap bila kita cakap kita rapat. Patin goreng tu Silah maaf Jadi Jujur Itu dia Baik kita cakap kan Baik kita cakap Baik kita cakap ha, Daripada Tuk sorok Patut sini-sindir Buat apa kan Cakap tu terang hmm. ha, Jadi jujur Jangan menipu ha, Waktu kita kata Kalau lambat Lambat Jangan tipu ha, kan? ha, Dah lambat-lambat lah Sebabnya sebenarnya mesin punch card ni menyebabkan staff jadi tension dia terkejar-kejar, sebenarnya bagi flexi time pada staff dah lah, staff datang lambat sikit, 8-5 minit, dia balik lah pukul 5-5 minit kan? macam tu je, jadi dia akan relax dia kerja, relax, dia tak ada tekanan tekanan-tekanan, ya, ni terkejar-kejar ah, nak cepat lah, cepat, mama dah lambat lah ni mama saja, duduk gambang mama saja, <laughs> yang faham mama Mama dah lambat, nah, ni cepat lah sampai sekolah Hala, hala, hala. kenapa? Kasut Sokin tinggal kat rumah, kau bayar tak? Dia kaki ayah benda tangan teriak kereta tu Pernah tak berlaku? Pernah tak? Pernah Pasti tak pusing balik, dia. ambil kasut jadi lagi lambat Kenapa ni? Sebab tadi kelewatan Anak saya boleh lah time tu dia tertinggal kasut Memang salah saya lah, mengaku je Jujur nah, Kalau begitu, enak. Yang kedua, amanah Amanah kena jaga Pergi ke pejabat kita bawa anak kita Kau duduk dan diam Mama banyak kerja ni nak kena siapkan Duduk dan diam Nak ambil kertas orang satu Kertas tu pejabat punya Hilang amanah gitu. Bagi pens orang sebatang Dah uat setiap titik yang keluar tu Hilang amanah kita Kita kena jaga Eh Amanah kena dia Jaga Benda tu Kadang kita nampak benda tu kecil Kalau benda kecil pun kita tak boleh jaga Benda besar lebih lagi lah kita tak boleh jaga yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain, hmm. jangan saling jatuh menjatuhkan, tahun 2023 ni kita nak baik-baik semua, kita kena rapatkan hubungan kita, kita kena bersatu jaga organisasi kita sebab dikatakan 2023 ni tahun ni yang paling mencabar sekali, so, janganlah kita saling jatuh menjatuhkan, yang pertama jangan kita tamak, eh, jangan tamak. kita tamak kongsi tak apa, eh <laughs> jangan tamak <laughs> kongsi, kongsi tak apa <laughs> Apa yang kau gelak, cucu? Hidup dengan tak cuba kita tahun ni kita tukar. Jangan bersangka-sangka. Sangkeun tak elok aja. Jangan tamak, kongsi tak apa. Banyak yang boleh kita huraikan. Maksudnya kita jangan kedekut dengan apa kita ada, tapi apa yang kita ada kita boleh share. Kau masih tak selesaikan penjelasan tu. Ini kongsi rezeki, sedekah. Maksudnya itu. Saya tak sebut suami. Voilà. <laughs> oh, Maknanya kita jangan kedekut. Mana kita <laughs> boleh bantu-bantu. Dan saya nak bagi tahu tips nak bahagia. Tips nak bahagia dalam hidup. Semua orang nak bahagia satu je. Banyakkan belajar. Belajar belajar banyak memberi daripada menerima. Insya-Allah kita akan bahagia. Betul. Orang Pulang yang nak menerima Letakkan bahagia Saya nak ni lah Abang tak ada pun bawa saya ni Abang tak ada pun bagi saya ni Abang tak ada pun ni ni Orang bercuti pergi sini Kita asyik-asyik situ Gambang, pekan Pekan, gambang Apa gambang Gambang, pekan Suami yang tengah susah ni kata Sayang Walaupun pekan Walaupun gambang Pek Yang penting gambang. kita bersama kan Asyik Ha, itu yang penting. Gampang. Saya tak kisah bang, janji kebersamaan tu. <laughs> Jangan ego sangatlah Nabila. <laughs> Nabila. <laughs> Dah macam-macam Aish buat. <laughs> apa ini sinetron lagi Aish. aku tak tengok dalam tiktok oh iya yeah, yeah. <laughs> tiktok kan? kan geramalah orang ni share tak je baik lagi orang ni share tak je baik lagi apa masalah ada <laughs> tu kan ha. tengok tak je tu dalam tiktok aku tak tengok <laughs> kalau budak tu berlakon cerita apa dulu tu tentang bulan hmm. Tentang bulan Banyak tahu. yang mustahak tahu oh. ya. Tapi betul lah Man. Man. Kita jaga hubungan Satu dengan lain Maknanya kita fikir Pasal orang lain Jangan fikir diri kita je Buang tiga penyakit Dalam hati kita Pertama Buang penyakit tamak Oh tamak Ini sering saya buang dengar je Buang penyakit jih. tamak, tamak. Eh? Jangan tamak Contoh, Contoh ada makanan Di jaman kat luar Jangan ambil barang orang Ambil bagian kita je Jangan fikir kat rumah apa, -apa ramai yang kita dapat ni Yang fikir sempur <laughs> Eh, fikir diri kita je Kalau ada lebih tu lain. Nah, Itu lain Yang kedua Jangan sombong Nak sombong dengan apa Pani, Nak bergambar Bergambarlah Tak ada hal Saya okey je Gambar tegak 50 ringgit Baniaga Dah ada maksudnya okey Saya sekarang cuba tinggal lagi Saya ni Ada orang cakap Surabat ni kalau kat luar Lain karakter dia Macam marah Memanglah kadang-kadang Cara kau nak ambil gambar tu Kan Kita tengah Tengah Makan Kau yang tengah makan, tengah makan ni kan, tiba-tiba macam ni lah, phone. Tiba-tiba phone ni lah, jadi. Saya pun pandang. Bila saya pandang, tangkap saya mamam, tak boleh. Dia baru-barang Macam mana tak berangin aku tu kan? Anak saya sampai cakap apa? Bah, dia ni tak tak boleh tunggu kita habis makan ke? Haa, macam Lepas tu, "Ala ustaz, tak apa ustaz, mim gambar. Saya tengah makan dengan jamuan ni kan. Tengah jamuan, di tepi belakang." "Ala ustaz, saya pun saya tak tahu je Sebab tak tahu je, kita nak mim gambar belakang ni. Lagilah aku makan, pandanglah depan, tengok apa tak tahu." "Iya, sikap macam gitu ya. Terkadang seperti itu, cik Maksud maksud saya sih, kalau memang ingin ambil gambar ya selesai dulu gitu ya. Selesaikan makan ke atau selesaikan sesuatu yang lagi kita buat gitu baru ambil gambar gitu ya." Kalau saya memposisikan diri saya di Ustaz Pasti penat juga gitu ya Tempat yang paling teruk Ambil gambar berlima Lepas tu crop hingga berdua Lepas tu buat wallpaper Mana lelaki orang tu tak marah kaku Susah weh hmm. Kadang saya cakap dengan orang-orang dia Kita tempat yang tak ramai orang Tempat susah Tempat tak ramai orang tak sedap Salah Semalam Dekat beri tu Saya cari satu tempat Tempat tu tak ramai orang dua tiga orang Tak tentu arah Kau naik bawah Tercana tu Tentu-tentu balik Tentu balik Ya Allah Ya Allah Dia ni Dia ni Ya Allah Dia ni Itu yang saya kena Kat Sarawak tu Saya keluar Pada rostra Laksas Sarawak tu Non-Muslim tu Non Nak ambil gambar Boleh Boleh Tak salah orang ke Tak salah Tak salah lagi Macam-macam yeah. lama sebutnya <tik> Tak salah Hadi Putra kan Saya kata bukan Tapi <tik> saya tak adalah Tembak-bawak sangat Bila dia panggil saya si Hadi Putra tu Tapi saya masuk dalam bilik air Itu check jugalah Tang <tik> mana kan Tentang mana Jangan sombong Betul tak Sampai masa kita ke pencen Betul tak Betul Betul, betul. Puan, Puan berapa lama dah jadi jururawat? Iya, iya. Ha. 11. 11 tahun. Oh, lama. Pinchen bagi berapa tahun? Chu agak-agak. 18. Ha, 18 tahun. Sekejap je. Ha, umur sekarang dah cecah 30 lebih dah. 33. Ha, 33. Kejap je kan? Hmm. betul. Ha, tanya puan. Ha, puan ni baju merah ni berapa tahun ke nak pencet dua puluh kita nampak macam lama dua puluh tak lama kerja berapa tahun dah dua belas tahun kejap <cuk> je dua belas tahun macam kahwin dah lah kejap je kan lapan belas tahun ada orang seorang kejap je lima tahun rasa macam ada dua puluh tahun dah kahwin <cuk> Wah. puan yang pakai baju biru tu puan you MP juga ke puan ha, tu tu tu ha. yang kau tengah sandak yang macam Contoh, contoh tadi kan lah. macam panel apa kan? Hah? staf penjara. penuh Ya. La ilaha Tanya dia orang. Aku sebut ikan patin dapat wey. Betul kan? Betul kan? Ha. Saya kata saya siko patin, patin. patul charnia pengarah tu. Oh. Lorinya ikan patin lagi. Saya takkan lupa penjara penuh Saya masuk dalam jamaah saya. Betul. Dia punya ikhtiar kan. Dia punya nak layan tetamu tu kan? Ah, saya sudah pernah makan itu ikan patin cuy. Tapi uh, yang ini ada apa yang warna kuning gitu? Kuahnya warna kuning ikan patin kuah kah itu ikan patin apa nama ikan patin karikah? Tapi rasanya agak beda karena ada apa? Ada duriannya gitu dan saya tidak terlalu suka dengan durian gitu. Saya pengen coba sahaja yang yang dimaksud Ustaz itu yang digoreng gitu ya. Bukan susah <coughs> pun goreng. Ya, <Yeah>, itu digoreng. <coughs> <coughs> digoreng. Hmm. Hmm. Tak adalah saya sahaja saja tapi empat kali sebutlah <coughs> kan. <coughs> <coughs> <coughs> ya, yeah, jangan, jangan kita sombong. Sombong tak ke mana? Belagak, tak ada Macam penyanyi-penyanyi ke apa semua kan Sampai masa, dia penyanyi hebat dulu Suara dia tinggi, sampai masa dia masuk ke Gawah Gaza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri Pelakon Hebat macam mana pun jadi hero, sampai masa Berlakon jadi ayah dah eee, Datuk eh, Rosham Nur marah betul, berlakon petik nama dia kalau eh, <laughs> Rosham Nur kan dulu Jadi gangster, jadi hero, jadi apa Hero Malaya orang panggil, drama tiap, tiap minggu Buka dia je jadi hero, sampai masa Dah berlakon jadi ayah kan, berlakon jadi atuk dan sebagainya, sampai masa kena tima kikat, kan ya. tu sebab kadang Tuhan Tuhan bagi kita, dia hidup kita ni, Tuhan tak bagi semua Tuhan kalau ada 10 benda tu, 7 Tuhan bagi, mungkin 3 Tuhan tak bagi, itu je Tuhan bagi kita ni, handsome mungkin, tapi gemuk, contoh gemuk. Tuhan bagi contoh lah Tuhan bagi kita bahagia, tapi mungkin ada anak kita, seorang tu adalah sakit-sakit tertentu, contoh dia tak sempurna semua, tapi Bukan kata benda tu tak baik. Allah Ta'ala tahu juga, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan akan tipukan sesuatu, melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sombong-sombong. Belagak macam mana pun. Bayangkan takkan masuk syurga orang yang sombong tu, walaupun dalam hati dia tu, ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Tak masuk syurga. Buat apa nak sombong-sombong? Sampai masa samsor debat ni, tu orang masih bising. Macam-macamah. Orang tu masalah juga tu gamah hanya ceramah juga salah ya. saya jawablah rumah saya abang ni ceramah pun ni dalam 23 tahun je lagi mungkin so kalau abang duduk rumah yang kau muntah ni abang <coughs> sudahlah ya, ya. sampai masa besok mungkin sampai serbat dah tak ada ada sampai lebih serdebat habis depi serdebut adahlah penyewa macam-macam lain kan betul betul debat ni jadi penuh jadual <coughs> ni tuan, tuan sebab apa sebab saya tak tajuk saya tak ada tajuk spesifik Motivasi saya Masjid pun saya Pasal tata tertib pun saya Sebab saya dulu kan pengarah undang Kan Sub Subjek tentang Puan undang-undang pun saya Kompetensi keusahanan pun saya Cara-cara nak meniaga pun saya Sudahnya semua tajuk saya Dulu dalam masa bermula Saya camah lagi pun Saya pernah camah kat jempol tu Saya tak tahu Masa tu tak ada PA Dalam perjalanan saya call Kak apa tajuk ini Kak Kelebihan penyusuan susu ibu? Gini break emergency aku tu pergi jalan tu apa hal tajuk ni pula bagi kat aku betul rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sebenarnya buat dekat hospital jempol kerjasama dengan Felda Raja Alias buat dekat Dewan aku mengelabah masa tu nak buat macam mana ustaz? dia nak ustaz kat bawa tajuk tu aku telefon lah telefon ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor agama Islam Negeri Sembilan masa tu minta dia share sikit point. tanya ustazah Hazlina, dia pun bagi poin dia tiga saya pun cek dekat GGoogle sikit, and faham and dapat, dapat. okey dia pun pergi sampai kat Dewan tu semua tu tu kat dalam luar sampai apa ke buik, semua orang tu tu masuk dalam luar ni dari payut, memang mando, tak ada kan, lebih betul nak dongang juga, Ada kata, nak bantai lah Rupanya betul Dapatlah saya belajar jugalah maksud tu Rupanya <coughs> susu ribu ni Sebenarnya adalah salah satu cara Untuk bantu orang perempuan Bagi bertapakkan bentuk badan yang cantik hmm. <laughs> Oh ya dia seorang kan Oh ya <coughs> Betul Tanya ni betul tak Bentuk badan perempuan Nak dapat curve Shape yang cantik Salah satunya adalah susu badan ah, Caranya susu, susu badan. Bila bangun ...anak malam-malam nak susu... ...maka naik ku cara kita pegang anak kita tu... ...tampung dia tu macam mana? Duduk! Persella tu macam ni, ha, tampung... ...kalau penat pun... ...pandang balik macam tu... ha, ...baru cantik badan... ...ini botol malamak... <tose> ...jadi memang takkan cantik badan... ...faham-faham... ...tak faham sudah... <tose> ...ia betul... Merangkak budak tu mencari, fahaklah. Betul ni je tu, betul. Memalas, sampai tahap dia punya malas kan. Tidur. Budak tu mencari, kan? <Signal> Sehingga habis bayangkan ini, cik. Faham, faham. Tak faham, sudah. Iya <laughs> betul. Merangkak budak tu mencari, fahaklah. Berlangk... Memalas Sampai tahap dia punya malas kan Tidur Mudah lu mencari kan Allahuakbar Okey Jangan kita sombong Tak ke mana pun Orang ni sombong ni dengan dunia Pertama sombong apa? Dengan suami Sombong dengan isteri Isteri saya paling pandai masak itu hey, Tahu tak Saya tak main nak makan kat kedai ni Oh ma Besok yeah. sebelah kita makan kat kedai Faham? Oh maharim meninggal malam tadi Ya yeah. Ha. Suami I Bagi I belanja 3K sebulan You ada rumah oh, mak belakang. Malam tu suami mati Tercekik sudu Abang kak ah, Mati macam tu kan Tercekik sudu Habis hilang 3,000 sebulan Bahaya Yang kedua Harta dunia Duit sampai masa habis Kereta sampai masa Jadi lama Kereta baru berapa lama Rasa baru Sudahnya rasa lama Dulu saya datang Naik Asia je Gelak kan aku Aku naik kereta besar Salah Naik kereta kecil Salah yang kata besar apa? Besar kereta sekarang, belagak. Alah, belaga. alah, alah, alah, alah, <laughs> alah, kereta kecil, susah hidup dia sekarang. <laughs> <laughs> saya naik kereta Azia tu. Kereta Azia tu, sekarang <tik> dah cecah 350,000 km. 300, Wah, memang hari-hari saya sat tu, my favourite car. Siap leather seat, reverse camera. My man. <laughs> eh, yeah, walaupun Azia, tapi saya suka kereta tu. Saya ingat ke saya datang ke hotel butik, Kuantan jumpa untuk telikom masa tu. TM TM. Masuk sampai kereta tu berselumak kotor. Kan saya cakap dengan driver saya masa tu, wey. Ni kau sampaikan kat hotel dekat kau pergi basuh dulu kereta bukan datang balik kat hotel. Ah okey okey okey Jadi saya turun di tepi jalan. Yang nyambut saya dekat dekat lobi tu. Stedy ustaz ya. Eh? Jauh-jauh datang naik Grab. Weh kereta aku itu, grab kata, ni wajib, tu. Grab kat tu ni kau ajak ab tu nasib lah orang nak kereta kecil ni kan nah, tu lah. tapi kita kena Stay bagus lah macam cacang, agam, kan. cacang agam tu belum ke UTM UTM jalan, jalan Semarak tu dekat UTM Space tu lepas jamah pergi jalan kaki pergi UTM, UTM resident yang ada hotel kan belakang tu so driver saya datang kemudian parking tu kena claim gila betul merah padam ke pengarah kampus tu kan. berapa macam mana kena tema je lah kan merah, merah kawan tu orang buka balik tak payah tak payah sombong-sombong harta dunia aja tu Betul. kereta, duit motosikal sekejapnya akan jadi lama yang ketiga kedudukan pangkat, pangkat. satu kali mengundi tiga Perdana Menteri terdepan kan nak cakap apa sementara ketua kampung jajab tukar jajab tukar jajab tukar pengarah kampus pun jajab tukar jajab tukar tu biasa tu nak beritahu apa jawatan sementara saya sendiri pernah bergelar pengarah nundang Sampai masa Saya bersara Dapat kat pencet Sebab Dulu saya bekerja sebagai pengarahan undang Dan Saya pernah ambil cuti tanpa gaji Selama setahun Kemudian Tak sampai setahun Bos saya kata eh hey, Masuk kerja balik lah Banyak kerja Saya kerja balik dan masa tu saya dah mula dah Kalau jauh-jauh sikit Saya kena ambil cuti Kalau ceramah jauh Saya kena ambil cuti Lala saya dah tak tahu Dah mana satu part time <laughs> Macam jadi pengarah tu pula part time Ceramah tu punya Jadi saya ambil keputusan Bersara Saya ambil option Alhamdulillah Sampai sekarang ...sudah dekat pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Ya, uh, kan, itu sebabnya kita jangan melagak dengan apa kita ada. Sampai masa kita akan hilang semua tu. So, Betul. tu yang kedua. Yang ketiga, jangan kita deng Denki. dengki. Kan, kita kena terima. Kadang kita marah dengan orang kan. Apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Hiri hati. Hiri hati hiri, hiri, -hiri. Denk, iri hati. iri hati ni bukan tentang seerti. Tapi kalau kita ko dengki ni kalau betul kita faham maksud dengki kita tak nak dengki dah. Dengki ni samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Oh, okey. Macam tu aje. Orang tu dapat APC kita marah. Macam dia seorang je kerja. <laughs> pah dia dia, pah dia dia. <laughs> <laughs> dah staf kau orang ramai. UMP je beribu staf kan? Berapa-berapa staf 1000 lebih kan? Oh, 2,000 2,000 lep Aisyar oh. Berapa ramai yang staff MP ni Dah mula tanya sebelah <laughs> dah mula 2,000 lebih 2,000 lebih staff Dalam 2,000 lebih lebi staff lebi staf tu Yang boleh dapat APC setiap kali tu Dalam 7% ni 7 ke 8% ni 7 ke 8% tu adalah Beberapa belah orang kan eh, dapat Ha, kena sabar dan tu belah orang tu pula kena bagi belah deparmen-deparmen yang deparmen ya, yang memang 4 orang kan separuh yang dapat iya tu sebab cakap pembahagian lepas tu bincang-bincang kita kena bersabar kan kata tu disabar kadang, kadang kita tak dapat ni tapi Tuhan bagi benda lain itu aja Tuhan tak bagi kita dapat tu kita dapat ni ha, kan? kalau khusus pergi genting hantar dia GJB entah ni. Pergi Sabah Sarawak entah dia. Entit. pekan kita. Ini rusuk kita. Pasal <laughs> khusus pun kau marah. Ya. Ni wala, apa macam? Mana? Ke Sabah, ada rezeki lain. Garan Tuhan tak bagi tu rupanya kita mungkin ada rezeki tu nanti. Jesus. Sabah iya, saya dulu macam jadi pengarah Nuna kan saya jauh hantar orang ni hanya jauh, jauh hantar orang ni luar negara tak dapat Sudahnya saya dapat pergi Korea ish Korea dapat pergi Korea apa kan, saya pergi Daegu pergi Seoul Seoul Seoul Seoul Seoul, Seoul. <laughs> Seoul. <laughs> Seoul. pasal aku pun kena ni saya tunjuk saya share saya share saya share lah kan orang biar nampak ni bukan saya mohon <laughs> kan Korea parah betul Nampaknya Nampak saya tengah syamah Dekat bomba Dekat untuk AKL Tak apalah <laughs> Yang nampak yang di depan ni Nampaklah Nampak kan Dulu minat sangat Dengan beliau ni Tapi sejak ada kes dengan Ira Terus boykot Syamah beliau Fahal Apa <laughs> Apa Nampak saya tengah syamah Dekat bomba Dekat untuk AKL Tak apalah Yang nampak yang di depan ni Nampaklah Bomba Nampak kan bomba. Bomba. Dulu minat sangat dengan beliau ni Tapi sejak ada case dengan Ira Terus boykot sama beliau Faham <tuk> <tuk> Oh ini Ini judulnya Ira Ira Khazar ya kena Dulu minat sangat dengan beliau ni Tapi sejak ada case dengan Ira Terus boykot sama beliau Faham saya bukan kata saya jangan sang surau-surau tu cakap main-main nak menjadi bahan cakap amam betul kena ya gambar saya dekat Mekah itu masa dekat Jabal Sur mana perangan orang jantan duk camah hari-hari pasal kahwin dia tahu tak guna menyantan Siap siap bagi foto Ustaz gitu ya Kau begini ceritanya gitu ya Betul lah, tengok ni? Betul tak nampak kan? Ha? Lepas tu Abang Samsung Rau-Rau Buat gambar macam ni Samsung Yusuf, Samsung Rau-Rau, Samsur, Samsur, Samsur Bat So tengok dulu pada budak-budak baru nak Kau tolong tengok mana satu yang kau punya target Betul Saya kena ni Betul saya kak, saya tunjuk message se message ni saya saya dekat dalam dekat dalam Instagram dah tengok dah. Nah. Macam eh. Astagfirullah sampai di Instagram cuy. Nah. Assalamualaikum ustaz. Ni Zakzakwan channel. Biar dia biar aku tahu aku aku, aku sebut ni. Zak Zak Zakwan channel. Saya guru ustaz sampai hati ustaz tak kagum kira kagak kan ustaz. Saya ngahkan ustaz sedia anak pak samat juga ustaz nak. Apa hal ni? Yang yeah, yang tadi kan Yang tunjuk gambar tadi Saya komen Mesej kat dia Wih <quelcom> Yang kahwin tu Samsun Yusuf Apa pula Samsun debat Kau babin Eh ni Allah Lepas tu Oh ya ke Sorry tak salah info Senangnya kau kan Kau dah publish Kau dah share Ini banyak banget Netizen Aduh Super Kenapa ya, Harusnya tu Cari tahu dulu gitu ya Cari tahu Sebenarnya itu siapa gitu, karena yang namanya Samsul kan. <laughs> Maksud saya itu cari tahu dulu gitu ya, ataupun memang ada dua, cari tahu di sini, cari tahu di sini juga, dan bisa digabungkan gitu ya. Dan barulah ambil keputusan gitu ya. ini kok setelah di-share di publish seperti itu, barulah oh, mohon maaf gitu. Salah banget gitu. aduh hmm. Parah weh, nak cakap apa <laughs> Tahu lah Media sosial macam <laughs> tu lah yeah, kan. yeah. Nah. So, so, Jangan kita dengki Dengki dengan orang kan Ini tak tahulah kau sahaja ke tak tahulah kan Tapi cara tu memang sungguh betul Sebenarnya yeah. saya pernah lihat ini di TikTok cuy bukan ceramah yang ini, gitu ya. Waktu, kayaknya memang sampai sama dengan itu, teman yang di TikTok itu cuma durasinya pendek, gitu. Saya cari-cari ceramah yang seperti itu di channel Ustaz tapi nggak dapat. <laughs> Ternyata ada di sini juga. hari lagi ceramah masa kawin, sedangnya dia yang kawin. Bahal salah ke aku kawin. <laughs> tak maksudnya saya pernah kawin, kan? Ha, itu saja. Tak, kerana dengki ni kata Ustaz Syed Abdul Khadir Jufri dengki ni adalah bila orang lain dapat kegembiraan kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada nah, contohlah, eh dengar-dengar dia naik pangkat dengar tu, dia tak rasa apa dengki dah ada dengar-dengar dia beli kereta baru baguslah, sekarang lontak susah pun dia tak rasa apa maknanya dengki dah ada dengar-dengar anak dia, perasa dapat semua A baguslah tak rasa apa anyway. jadi dia sepatutnya apa? sepatutnya dia rasa gembira, dengar-dengar dia dapat naik pangkat dia ke? Allah, Alhamdulillah besok Papa senang minta tolongkan dia happy dengar-dengar dia bila kereta baru je ke? dia tu dah lah rajin tumpangkan orang besok Papa senang tumpang kereta dia tapi si minyaknya bawa-bawa tidur Haa, <laughs> hmm. eh dengarnya anaknya dapat ekspeksi, dapat semua, eh Alhamdulillah kan? Alhamdulillah hmm. Anak dia hmm. Dapat semua e Ada ya, juga Anak-anak staff kita yang pandai, pandai ya, Macam tu Ini ha? mulai sakit ha? kepala tu Tapi kalau Dengar-dengar Dia dapat yang pangkat Tak apa dijilat dan bos tu Confirm dengki Confirm Dengar-dengar hmm. <laughs> dia apa Beli kereta baru Tak boleh dicuri duit tu Dengar-dengar hmm. anak dia Dapat semua e eh, Macam anak dia seorang pandai Confirm dengki jangan <coughs> ya? kita dengki itu sebabnya kalau yang Anugerah Himat Cemelang tu Kan, kalau ikutkan <tid> Kalau Zatulah tak nak lah. apa Masih terfikir yang tadi gitu je, kok bisa gitu ya Ustaz Syamsul debat dengan apa Ustaz, apa? Ustaz, uh, Ustaz Syamsul Gau-Gau juga kena gitu Senang je, tambah je Anugerah kan <tid> Cemelang tu bukan apa sangat. Cuma tengok Anugerah Himat Cemelang dapat apa, pertama dapat apa yeah. Jangan nampak sangat korang duit tu, si dulu <tid> Sijil dulu tau. Duit tu iringan dia je tau. Sijil penghargaan tu yang kekak, Duit sebut dulu. Duit. Yang kedua, baru duit. Maknanya, sijil penghargaan dulu. Jadi, kita... Aduh... Aduh. Kedengaran banget lagi duit kita Korang dengar Korang dengar Confirm dengki Jangan ya, kita dengki Itu sebabnya kalau yang Anugerah Imad Cemelang tu kan Kalau ikutkan Kalau tak nak apa senang je Tambah je Anugerah lain Kalau ikutkan kan, Imad tu bukan apa sangat. Coba tengok Anugerah Imad Cemelang dapat apa Pertama dapat apa Jangan nampak sangat aku nak duit tu Sijil dulu Sijil dulu tahu, Duit tu iringan dia je tau Sijil penghargaan tu yang kekal Duit sebut duit Yang kedua baru duit maknanya sijil penghargaan dulu Jadi kita tambahkan sijil penghargaan tu Bila keluar je senarai tu Kan Bagian HR mula lah telefon kawan-kawan Sebenarnya surat tu sulit dan rahsia hello. Kau nak belajar aku apa? Kau nak belajar aku apa? <gay> Kawan pun cakap belajar apa ni tak faham lah Tanyalah kau dapat APC tahun ni nah, Mana je kau? Senarai nama kau kat tangan aku sekarang <gay> <gay> <gay> <gay> <gay> <Indus dirasannya gay> Kuih, Kau jangan ceritakan sesiapa tau Sebab suat ni sulit dan rahsia <gay> Sudahnya dah tersebar apa tu mula lah kawan-kawan Bila nak manja? Bila nak manja? Bila nak manja? Bila nak manja? Bila nak manja? Datang sebar lah bila nak manja? Bila nak manja? Tu yang muka dia naik tak pentas tu Timanugerah tu muka tak elok lah Sebab modal lah banyak belok lah Tambahkan anugerah-anugerah lagi Supaya Tapi takde duit pun takde apa dapat sijil Contoh makah SKT 90 kat atas Dapat sijil Oh mama oh, Mama sahaja mama, mama dapat A eh Result kerja mama Memang lah itu kesikit tu mama normally 95 and above wah steady tu lah kan lepas tu, tak pernah MC tahun dinilai tak pernah NC tahun dinilai pun dapat sijil masa tu muntah darah pun kerja kau balik lah dah muntah darah dah ni nanti tak dapat sijil punya nak sijil tu kan Oi oh, sakit banget kepala gua Yang ketiga tak pernah pancikat merah tahun dinilai. Anak bunyinya, "Bah, bah, bah. Apa maksud tak pernah pancikat merah ni? Maksudnya abah kau tak pernah lambat pergi kerja. Biasa tengok abah lambatnya je, ada caranya." Wajar tu. Diajar budak tu caranya. Aduh, parah weh kan jadi jangan kita dengar gaduh jangan neki jadi sepatutnya kita gembira berlapang dada dengan kegembiraan orang lain dengar-dengar Pak Haji tu umur dia 85 weh lepas tu dia kahwin <guloh> biarlah dia kawin. kau tak dengar habis cerita ni kenapa tak bini dia umur 25 <guloh> suami 85 bini 25 tak buntang mata kau <guloh> <guloh> hmm. cuba positif sikit Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia ni tak umur cepat yang mulut Amalan pertama mati cuba cuba cuba cakap yang baik-baik cuba kalau kau tak puas hati kau tanya perempuan kenapa kau pilih abang haji umur dia dah banyak amat dia orang lain yang pertama dia romantik dia memang romantik dia pandang mesra gurau kalau dia suapkan bang tu telinga tu dia tak nampak telinga kena betulkan macam ni Haa Lepas tu makan candlelight Pernah hari Pernah hari candlelight Ngalau lalat Lepas tu Setiap kali saya marah Dia tak pernah balas balik Dia ada pokak Tak terangkan balik Dengan contoh lah Tapi bukan masih gila Orang tempat lain lah Eh jadi jaga hubungan selesai apa? hikmah percaya pada hikmah kita bekerja kunsor sungguh kita tak naik pangkat kita terdapat IPC percaya pada hikmah ada benda lain lebih baik Allah nak bagi kat kita tanam tabu dia topi rumah cabut ubi sampai ke akar kalau hidup membaca hikmah selaut garam terasa tawar Allah mungkin tak bagi kita kaya Allah tak bagi kita naik pangkat Allah bagi suami yang penyayang suami balik sayang sayang sayang haba kau masaklah sayang saya tahu kan, Abang tak boleh kalau tak nampak muka saya. Yes. Kau tak enak gili-gili sangatlah. Memang kau nak kan? Cakap macam... Wuuuuh... Gili. Kau tak nak ke suami macam tu? Nak kan? Dahlah, Abang nak masak ni. I love you. I love you yes. Wah... Wow. Manjik kan awak? Manjik ke? Iya... Nampak tak? Allah bagi tu keberkatan tu sebenarnya tak, eh? Betul Percaya Tuhan bagi apa? Allah bagi kita mungkin Kita belum kahwin Siapa-siapa yang belum kahwin sini? Sampai kesudah tak kahwin? Lama Lama kahwin Percaya kadang, -kadang Tuhan bagi rezeki So kita jaga mak ayah kita hmm. Ile, Ada orang Jamatan ni pendek Cepat dapat jodoh yeah. Ada orang jamatan ni panjang Rupanya Allah nak bagi jodoh yang terbaik ada orang jodoh tu, penjabatan dah lah pendek Banyak, Banyak kali oh. <gül> Berapa kali kahwin ni nah, iya. Ni lah, saya nak sentuh sikit lah Kalau bak poligami ni nak tahu? Apa Bukan main gila <gül> <Nilalah>. <gül> Tak Sebenarnya dalam bak ni saya pesan Pada perempuan tu, terutamanya <gül> Orang lelaki pun ambil pengajaran Sebenarnya, poligami ni tak salah <gül> Pelakunya itu Jangan sampai kita tulis komen tu kan Poligami ni tak sesuai pada masri. Jangan ni, tu hukum Allah tu yeah. Wah jangan Kita nak marah-marah orang pelakunya tu kita marah Orang tu buat tak betul Menyebabkan poligami apa semua jadi Jadi dipandang serong sebenarnya perbuatan orang tu Berpengamai orang poligami Tapi membiarkan isteri-isteri isterinya terbiar Anak-anak yeah. terbiar, tak terbela enggak adil. Banyak ramai yang poligami tapi tak mampu pun dari segi kewangannya. Isteri itulah yang redakan, iyalah, tak apalah, buat macam mana. itu nah, sebabnya. hati-hati. Eh? Jangan marah tu lepas saja kan. Hati-hati sebab mungkin melibatkan hukum dan sebagainya. Hukum ni tak ada masalah orangnya tu. dalam Quran pun sebut. Kan? Dia kata fakihum ma tabalakum minan nisa dan masna wasula kawruba berkahwinlah kamu dengan perempuan yang baik di kalangan kamu dua, tiga atau empat Al-Quran sebut terus mula dua je dua tiga atau empat fa in khiftum allata'dilu fawahidah tapi kalau bimbang kamu takut kamu tak mampu berlaku adil adil ni semulalah mampunya kemampuan dia zahir batinnya perbelanjaannya untuk menjaga hatinya maka fawahidah maka cukuplah seorang kalau tak mampu lebih Ha, Itu lah tu memang hukum Eh hmm. Nasihat sikit lah Apa <tip> Kan Sebenarnya <tip> orang lelaki kena ingat eh Yang seorang pun kena ingat Tanggungjawab perempuan dekat rumah Dua saja sebagai isteri Dua sahaja <tip> sah <tip> yaitu melayan suami dan melahirkan anak That's all <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> Saya so, ulang balik Rekod eh Tanggungjawab orang perempuan sebagai isteri di rumah hanya dua saja Melayan suami dan melahirkan anak That's all Kau jangan rekod cakap tu je ada lagi sambungan je Kalau kau padam ngan cakap tu je ha, Cuma Yang lain daripada tu Kemah rumah, sental bila air, basuh kain, lipat kain, sidai kain. Besarkan anak, jaga anak, bagi anak makan, suap anak makan. Kan, semuanya. Selain beritu, kemah rumah apa semua. Basuh, cuci kereta, apa semua. Apa pun dalam rumah. Nak tukar lampu. Kemah lap, syiling, lap, tingkap. Semua tugas suami. hancur Adul. Eh. Hmm. Adul. Hmm. Bumpa ni Cacanya. Cuma, cuma, Cuma, Cuma eh, Cuma, rakam. Cuma, <laughs> Lakam, rakam, Cuma, Cuma, Cuma, Tolonglah sambung rakaman tu, tolong. <laughs> cuma, <laughs> Orang perempuan selama ini, Memangku tugas suami, Dia tolong buat juga untuk suami, Kemas rumah, Lipat kain, oh. Sental bilik air, Dan orang lelaki kena faham, Itu tugas kita sebenarnya, Bila kita faham, Itu sepatutnya tugas kita, Isteri kita tolong buat, Maka kita kena appreciate, Bantu, Terima kasih lah isteri kemas rumah Abang pun tak dapat nak kemas macam ni Selalu cakap macam tu Ni tak terbalik Kan kerja rumah ni kerja kau, buatlah Apa harap ni Abang penat nak kerja Wah yeah. wow, kan Drama sangat <tuk> Betul, sebenarnya tu adalah tugas orang lelaki Tapi Orang perempuan Dia dah tolong orang lelaki Untuk buat benda-benda tu Baru ba tahu aku asli Itu sebab orang lelaki Kena bagilah untuk orang perempuan ruang balik ke rumah nampak isteri tengah-tengah di tengah, suci pinggan sayang sayang dah pergi masuk dalam pergi mandi kesian dengan name tag aku tak buka lagi <laughs> pergi masuk dalam mandi biar abang sambung suami sambung dengan pakai kod UMP, <laughs> UMP. saya nak tanya happy tak omong buat happy pasti walaupun tu lah sekali dan terkait tu 65 hari jadi kita kan rasa happy ataupun Suami kata, sayang, ni ha, ambil ni. Baucer spa muslimah ni. Kesian tengok sayang jaga penyaga ni malam-lamam lah. <laughs> ni nah, ambil, sayang. Baucer spa muslimah ni. Pergi, pergi spa, pergi apa? Perikir, manicure, cuci rambut, massage apa semua. Abang, bila nak pergi ni? Sabtu ni, abang-abang pergi -abang kenal. Habis anak-anak kita, anak-anak abang jaga. Saya pergi je. lain, Abang, Pancelain susah kan abang aja. Tak susah mana pun abang bookingnya je kau bayarlah sini. Orang <laughs> ajar macam jantan. <laughs> tak adalah abangku, abang go payalah bayar dah. Ya ke bang? Happy tak perempuan? Happy. Betul, betul kena bagi. Saya mesti rasa bagi. Rahwi keluar. Betul ni bang, betul pergi keluar. saya Sedudu, mesti saya keluar. Seduduk rumah. Tutup pintu Hari ini adalah momen yang Bahagia <SILENGALAN> Untuk kita di rumah Mak kau tak ada hari ni Air monster hilang gitu Orang perempuan kat rumah kan Anak tension <SILENGALAN> Orang lelaki jaga anak Lagi baik tau Daripada perempuan jaga anak kat rumah Bayangkan itu Orang lelaki jaga anak Lebih baik daripada perempuan jaga Sebab orang lelaki tu je dia buat Jaga anak Yang lain dia tak buat <SILENGALAN> Duduk, duduk, duduk, duduk Tepal, tepal Orang perempuan ni sambil jaga Dia masak, tatat, tatat, tatat Dia basuh pinggan, basuh kain Itu apa benda yang jatuh Itu asfahullah nazim Itu orang perempuan Dia semua benda dia kena fikir Kan, itu biasa dia Jadi itulah Tapi dalam bab dua perkara tu Melayan suami dan melahirkan anak Orang perempuan kena jaga tu, tu Tip-tok kena jaga Macam saya kata tadi lah, isu yang paling banyak dalam rumah tangga tu lah Orang lelaki nak bersama dengan isteri Macam tak sedekah oh, macam tak sedekah Macam zombie tengah malam Kau gelak kenapa? Kau dah boleh bayang keadaan tu Haa ah. ah. Yang bingin Sibuklah Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun Faham? Tapi jangan rasa saja kau cari Ada yang faham aja Cik Yang mengerti Aduh, ini ni yang khusus yang sudah menikah gitu Pening banget kepala gua Cik Belakang unta tapi Bilik ada belakang unta, cari Betul Kadang-kadang laki buat perhormatan Adana dengan ini saya merujuk beberapa perkara tersebut di atas Saya dengan ini memohon Satu segmen bersamamu Mulai jam 9 sehingga sebelum setengah malam Pohon dipertimbangkan satu-satu slot bersama dengan pihak puan Sila beri jawapan segera Pertimbangan segera pihak puan Sangat kami hargai Sehingga permohonan tidak diluluskan Semua datang mendatang amalan petaka Hulu dan bencana di masa-masa kanatang Yang benar suamimu Kau tahu jaminat siapa? Akan dipertimbangkan Kau ajar dia dia ada kuasa tu Iya yeah. Barang siapa yang mengecewakan suami jilid tempat tidur akan dilanat oleh malaikat Sampai ke subuh Jadi hmm. zombie Dia keluar suami kata On tak on? On! <coughs> Kalau boleh Jangan tunggu suami minta tau Bagi Abang ingat nak keluar kejap Jangan lambat tau Malam ni <coughs> Aku siap bagi guideline dengan kau cara dia Nga. Lepas tu minta tu janganlah sebut clear sangat Suami pun takut anak dengar Sayang, jom kita tut Astaghfirullahaladzim Anak dah astaghfirullahaladzim Pakai kod rahsia Yang mana suami isteri je kod, faham Macam cakap penjaga pun dia faham bahasa tu Mungkin tentera, polis pakai kod mos Sayang, benda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 Lepas Abah cakap tu turut turun, mesti maksud milik di bilik tu. Dia, dia tahu. Dia dah tahu. Perskinti. Kau kena selalu tukar kot tu. Mereka sama-sama. Okey? Allah, <sutup> basah <restriction>. tu tu gua. Yang kali bawa tau gua poning lah. tu. Okey-okey tu. Saya siamah dekat ilim bangi tu. Belarikah kak tu. Kenapa kak? Nak kencing. Ketika kencing. <laughs> Tergelak sampai nak Sian, no. <laughs> tadi, kepulang -kepulang Allah, penipu, kencing. Kesian tengok. Tadi kepala gue pening untuk kencing. <laughs> Okey? Ah. Kemudian, kita dalam tahun 2023 ni kena lebih <laughs> bertanggungjawab. Accountability. Eh? Nah, tadi hikmah ni accountability. Maknanya kebertanggungjawaban. Jangan gemar menyalahkan orang <laughs> aja. Kepala tak siap saja. Dia yang bagi fun ni saya. Saya tak tahu kena buat apa sebenarnya. File ni patutnya dia punya Dia kena settlekan Ini bukan hal saya Kerja saya lain Dia kata Salahkan orangnya Tak guna jawab Kena bam <laughs> Seterusnya Respon positif Apa-apa juga yang datang Dekat pejabat kita Respon positif Ada sekolah Ada arahan-arahan terbaru Arahan terkini Perkilin-perkilin terbaru Oh kita buat dulu Jangan banyak cerita Dia tak faham lah Kita sebagai pekerja Dia tak tanya kita pun Member buat aja. Eh, Jangan Dia dah bincang lama dah tu So kita cuba buat dulu Orang yang bijak Nampak jalan pada setiap masalah Bukan nampak masalah Pada setiap jalan. InsyaAllah kita buat dulu Buat dulu positif Adalah benda baik yang nak dicapai Dengan arahan yang terbaru ni Yang best tu ada seorang Korang yang bermuda ni buat lah Kakak dah nak pencen Itu satu lagi jawapan penceng. Tak habis-habis jawap macam kan. pencen. Itu kita penceng. pun panca balik dalam sekolah Tak ada ke tulis macam tu Kepada nak pencen sila abaikan notice ini Tak ada pula kan <laughs> Tapi itulah ayat ni Tentulnya ikhlas tanpa kerja Kenapa ikhlas? Sebab bila kita ikhlas hmm. bekerja Insya Allah Tuhan akan bagi ganjaran yang terbaik untuk kita Kita jangan expect Aku mesti macam ni Aku mesti macam ni Mesti macam tu Tak payah Tapi bila kerja Bekerja bersusungguh hmm. Tuhan akan bagi yang terbaik untuk kita hmm. Ikhlas hmm. Melakukan satu amal pekerjaan Tanpa mengharapkan apa-apa balasan Wa Wa'imah Terima kasih pun tidak diharapkan Orang kita ni pelik uh, pelik pula Aku tolong dia ikhlas Dia terima kasih pun tidak Itu nah, benda tu kena ubah Sebenarnya tak Ikhlas ikhlas lah Tak ada nak terima kasih pun kita tak nak Rupanya Tuhan bagi kita terbaik Contoh macam seorang guru Seorang pensyarah kan, Mengajar Dengan ikhlas kita mengajar Kita kecewa bila budak tak belajar So kita ikhlas Mudah mudahan dengan keikhlasan kita itu Mungkin anak kita di tempat lain Orang lain pula ikhlas mengajar anak kita Mungkin macam tu Macam tu lah balik Dan dalam hidup kita ni saya pesan Jangan sibuk nak kejar kaya Dan tahun 2023 ni aku ingat aku nak jadi kaya Tak salah Tapi sebab kaya tu sendiri tak jelas Kaya tu sendiri tak jelas. Berapa baru kaya? tu? cakap, berapa baru kaya? Dengan dada, ini diumumkan kepada, kepada semua staf yang hadir pada hari ini yang duduk di kursi, yang dikhaskan. Yang duduk di tangga tidak kira. Contohlah. Dengan ini diumumkan semua staf yang datang sila tinggalkan nama dengan nombor akaun masing-masing. InsyaAllah sebelum jam 5 petang kita akan bank inkan dalam setiap akaun masing-masing sebanyak RM500,000 sejak seorang. Contoh. Jangan minta tau contoh. rm <laughs> Saya kan nak tanya, banyak tak RM500,000? Bukan banyak tak Puan RM500,000? RM500,000 Mano oh. Rasa berhenti 500. kerja tu Silap-silap, option terus Tapi ada juga, banyak tak Puan RM500,000? Banyak puan? Banyak tak? Banyak Ada setengah orang, RM500,000 tu tak banyak Duit KBSP RM500,000? Ah, aku bersama tak payah fikir apa dah Relax, tak payah Relax, tak payah fikir apa dah Aku relax berjalan dengan bini aku. Keluar duit ke WSP. Dua tiga minggu lepas keluar duit ke WSP, pegang senapang depan bank. Jadi pengawal keselamatan. Cuba kan menghina karir tu. Maknanya tak cukup. Duit tu kena power dengan anak-anak dia. Anak dia sambung belajar nak pakai duit tu. Anak-anak dia nak meniaga pun minta modal dengan ayah dia. Nak kahwin pun minta dengan ayah dia. Tu saya pesan pada siapa yang nak pension, jangan habiskan duit ke WSP, duit persaraan untuk anak-anak. Jangan nak bantu sikit-sikit boleh ingat masa tua kita yang muda dengan sihat mencari duit yang tua dengan duit mencari sihat simpan untuk hari tua kita kalau orang nak kahwin takkan tak tolong ayah tolong sikit-sikit boleh lah ayah ni sampai hati ayah yang sedap kau teru aku pahal macam tu dia cakap tapi tanggungjawab kecuali si. sudah menikah ayah. dengan bagi dia ikhtiar sendiri usaha sendiri ya. betul ada orang kaya ni saya saya tanya dia Datuk, agaknya mahal rumah ni tu Tak adalah, masa sebeli dulu murah lagi Masa tu baru 4 juta Aku salah tanya, kita salah jawab Ada satu rumah Datuk Seri tu dia mau pindah rumah Saya pergi rumah dia Mahal rumah dia tu, tak adalah Encik baik dia bagi kurang Ustaz, kalau tidak memang tak boleh beli rumah ni Berapa dia kurang kan? Alhamdulillah lah, daripada kurang-kurang dapat 5 juta Macam tu lah, macam tercekik sahaja 5 juta Harga renovate Satu setengah je Satu setengah je Maksudnya 1.5 juta. Tak ada mana renovasi 1.5 juta. Oh, berapa itu? 1.5 juta. Barang-barang dalam rumah hanya 3 juta. Barang-barang oh. dalam rumah. Tapi bahasa dia bukan sombong. Memang yeah. dia orang kaya. Itu pun pada dia tak kaya lagi. tu Yang kedua, ingat. Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah-mas akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup Gadeh, cukup. Tapi ]nya. Nabi juga pesan, Cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Itu target ya. kita tahu ni. Cari rezeki yang halal. Yang halal cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maksud cukup adalah kita bukan nak kejar kekayaan tapi kita nak kejar keberkatan dalam rezeki kita. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Tujuh tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Once again. Banyak boleh kongsi. Kongsi. kongsi maknanya sedekah. sedekah. Yang kedua, rumah tangga kita rasa bahagia. Suami balik eh sayang, suami istri pernah wulit tanpa penjara kan? Suami pula sampai. Assalamualaikum sayang, sayang. Hari ini abang balik. Saya bercuaii kita makan sesama. Hari ini abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Hah? Kuih apa? pula lambang c kasih sayang ni? Kuih kapul. Ada kuih kapul tu saya tengok. Kuih cakui. Kakul-kakul kan couple tu ceritakan, ceritakan. Cepat, ceritakan. Anak, kan? Makan bersuap kau oh, Bahagia dalam rumah tangga Nampak tak? Yang ketiga Anak-anak berjaya dalam bidang dia kan? Jangan main-main tau Saat melihat anak-anak berjaya ni Bernitis air mata Anak kita dah kumpul Suami pun cakap Sayang Ni kubur tadika ni kau kawal perasaan kau sikit merau menilirin tu dengan nangis tengok anak pakai rob ditarikang anak macam mana yang keempat suasana tempat kerja suasana masyarakat kita senang dengan dia orang pun senang dengan kita satu tanda keberkatan rezeki kelima kita mudah melaksanakan perintah Tuhan mudah nak solat mudah nak mengaji mudah nak sedekah. tu yang kelima yang keenam apabila rumah kita seringkali dikunjungi tetamu ada je tetamu datang ke rumah itu tak termasuk yang tidin-tidin shopping tu tak termasuk tau. Ha, itu kau yang order. Eh? Ha, jangan jangan kira eh? Tapi mana orang datangjarah rumah kita kita jamu dia makan itu keberkatan dan yang ketujuh apa-apa doa kita seringkali dimakbulkan. Jadi tuan, -tuan dan puan, puan sekalian, Apapun pun keberkatan rezeki. Kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kita semua perlu bekerjasama antara satu dengan yang lain, bukannya saling jatuh menjatuhkan. Jadi, itu saja daripada saya, saya faham signal-signal tu. Dan lagi satu lagi yang paling bahaya sekali bila ceramah ramai macam ni, yang lama bukannya ceramah tapi make gambar tu sekarang yang ramai kan. Jadi, saya bagi can untuk make gambar, ingat gambar tegak rm gambar-gambar lebih banyak. Tak ada lah, kurau je. Jadi, itu sahaja daripada saya, bakat orang sepanang-panang tepat melompat, akhirnya jatuh Dia ke tanah jiwa, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa kalah, nak jolok buah perangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang, ada laut, sampan kelop, merik ke tanjung, hati terkenang mula menyebut, biasa baik pihak menganjung, menjemput rasa nak junjung. Sedikit makluman, kalau tentu anda perempuan ada masa nanti. Oke cuy, uh, akhirnya sudah selesai juga ya Ini durasinya panjang banget cuy Saya sampai apa tadi Sebenarnya di pertengahan tadi udah udah kalah gitu Apa? Sakit kepala banget cuy ya Makin-makin kesini makin umur bertambah itu Memang makin loyo gitu ya Benar dikatakan usta gitu ya Makin-makin kesini umur kita bertambah Makin apa ya Kayak kurang stamina gitu ya. Saya apa namanya kayak Melasa lemas itu karena banyak tertawa aja gitu ya Udah lemas banget gitu ya Apa-apapun ya pengajaran yang kita dapat hari ini Saya sangat-sangat bersyukur banget Sebab saya bisa mendapatkan pengajaran Kurang juga pun bisa mendapatkan pengajaran cuy. Jangan lupa bantu share juga cuy ya Bantu share karena kalau kita share hal-hal yang Apa namanya Memberikan pengajaran seperti itu Mendapatkan amal gitu ya Saya beramal, kurang juga bisa beramal gitu cuy Oke okay, dan terima kasih mungkin itu aja cuy uh, Ini penat banget asli kepala cuy Saya Andy pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next dan thank you next Bye